Aku kulit dong hunia, kalau diusungnya kulit dong hunia kau napa, Dili kau akora, ini nia, nia, nia, halo, sere, sere, tiba di nia, at kulit nia, konten histori nih, memang, hati kita, kamu tuh, udah kompanya aku, um, kamu, dia harus di dus anjus de casto fungsi destruktif itu Tiga ratus tiga puluh abonnya abonnya harus Aku servisnya ini mau street, Nah, sembilan sembilan ya yang neng tidak uh, mati helm nai kira Kau sama punya apa kuliah tiger pool, cleaner dari zona, kau kau apa mau service pada sekolah kolej di Sungai Besar? Halo, aboh pliner, bebe pak kambingannya asrama bara kantor chef harus ada yang aboh lable dasar, aboh hing pasti harus patin deh, pasti harus patin, uh, lo kebeba harus patin, hidupuis uh, harus harus patin dari kue, aboh Orang sto karena kalau saya abo level tujuan kamu mana, abo ini servisnya sendiri. ini salarynya nih, for sifonia seratus ribu plus. Abo itu puis kalau saya dah itu sihat ini klien lihatan karena abo ini sudah yang Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, rumah kuliah Hau, Hai lara ini kita ini kita mah misalnya bahaya Ba, kalau jaga meseri raia narara mochi amigo agora nem nem tô há horas depois ali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 Kuhubaran, kau dari kota, may kota. Ini yang kota. Mau mau hari, sampai tahun Ira husuharesane yanagora ok il governo gila harus kehau pak bakal dia itu masih sama halnya sama aini yang sama mau mor tira para Ami hailara, namfoti gila, gila indonesia, krakal, namun tawaragi, hidang makandona, korona jana. Iti nga mau bot, ramusot takwa iya, hushiri, umaja ini hanya hameti, iti nga, iti nga, iti nga, politik, nga hani hameti, ya beli posai. Ami siya ruma, gusak, ami bama. Hei, aku itu jangan sudah berhenti. Kau sama kau, kau lah, kau lah satu keluarga sendiri. Kau lah jisi baru berumus. Yang penting Laos halo Laos halo, halo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 nyetirus nempemak berantai tujuh lima uno tujuh lima teh ya gorak buluk nih termasuk servisu kok kita nih mau mau mau sirah ya tiu apa sirah nempemak buluk lutea ya bi pintu patlu anus ya hilarang neng apa mos involve betul nia servisu servis pon apa Yogyakarta ya Yori Yori Kartas Yori Kartas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 Ah disku pa, abon di messenger ngohin naya boleh Karik video dene. Kita luhan. So ah, ah, komentar ah, okos. Ah, Support channel ne, si subscribe ah, like. Iya depois ketaluhan ya amutang notifikasi sangat tunune belak company nafatin video ne bema hausi upload tu Irman. Jadi depois mos kusupak kolega serah ketaluhan share ba share tu tambah kolega serse. Makna det